Bagus, saya kita kasihkan uh, untuk bagi kalian yang mau download, seperti biasa linknya ada di deskripsi video, ya. Dan kenapa uh, ini agak bisik juga sih? Karena saya lagi ada di tempat yang yeah, ya hanya mencob mencoba mencari tempat sepi lah ya. semua bermula dari kepunahan umat manusia di Bumi akibat perang antar bangsa. Oke, okay, perang dunia ya. Bangsa-bangsa mencari planet baru untuk ditinggali dan telah menentukan bahwa Bumi adalah tempat yang cocok. first Star itu first Star uh, siapa ya? Dekatan dengan kekerasan dan serangan bertubi-tubi dari langit, tujuh mereka hanya satu, agar bumi dapat dikuasai se seutuhnya. Hmm, Desingan dis, peluru dan kapal perang terus menghiasi langit, saat itu bumi bagikan tenggelam dalam kegelapan. Novelis, oh, mantap. Tapi secara cahaya harapan menyulut di tengah kegelapan pekat. Federasi Global menyatakan bahwa Project Angel, Angel berhasil dilakukan. Para gadis pemberani ini memiliki satu tujuan yaitu memerangi penjajah dan telah dilahirkan. Harapan sudah eh, harapan yang sudah hampir sinap menjadi bergejolak kembali. Wih, saya apa sih ini Nonawa ya? mau <tasi golly> Namun titik api kecil pun bisa membuat seisi dunia tenggelam dalam lautan mereka. Saat ini musuh kami bukan hanya Farstar. Dalam dunia ini masih banyak sekali kegelapan yang tersembunyi AD2032 Penghujung musim panas pagi hari yang berkabut 97.3 eh, eh, eh, apa tuh Perbatasan zona perang 17 Yang telah dikuasai perjalanan menuju Penjara buangan Wih, jauh banget Setelah sidang federal Oke, ini MPL ini bentar oh iya yeah. benar ini P5 ya titik tujuan telah terlihat persiap siaplah kapten, Oke okay, siap dan hal itu lagi yang misi ini kan kekuatanmu, oke okay, dia mulai gombal ya sekarang mereka telah melenceng jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan aku harus memperbaiki dengan tanganku jangan merasa paling tinggi Oke, okay, gaskan. Hmm, siapa tuh? Tuh, M, kayak M16 ya? Oke, yeah. semoga kapten berikutnya. Oh ya, yeah, bener, M16 ke 4 Oh, Oke, bagus. Aku tidak sudi bicara dengan pengkhianat. Pusat, ya Oh, tidak bisa jelaskan alasannya, tapi kumohon mengertilah asik tapi, ya iya lah, maaf, aku mengganggu reoni ini tapi energi ter thermal, yang tinggi, terdeteksi di radar bergerak dari arah barat laut itu misil farstar 1 yang menuju ke arah kalian set oh my god, apa itu? apa? menghindar udah hmm, ya, gue Hmm, Captain. Okay. Oh, baik Tidak masalah, semuanya selamat. Wih, tiba-tiba datang Techman ya. Techman. Teka 15 radar mendeteksi senjata intelijen kalau besar dari arah utara dan barat. Perkiraan jarak 1200 km. Wih, jauh juga. Sinyal pemancar terdeteksi dan alat pelacaknya ada di di mana? MP5 sederhasi benar-benar tidak mempercayai itu, bahkan mereka membocorkan lokasi kepada Firestar sekarang saya akan melakukan rencana cadangan, semuanya mundur, oke okay. akan terbiasa di sini dan menahan musuhnya ya mau gimana lagi ya emang harus ditinggalin, udah, emang udah, udah, udah gitu kan ya udah di sana, eh, pokoknya pelacaknya emang di MP5, emang gak bisa kemana lagi kalau dibawa lagi diantar, musuhnya bergerak lagi. bisa. Oke. Okay. Semua sendirian tidak akan kuat untuk menahan mereka. Oh betul sih. Cerahkan semua pada kalian, tapi ingat jangan memprovokasi musuh. Siap. Untuk Argent Wing, oh Argent Wing tuh sama kelompok mereka, aneh baca di di artikel eh artikel, ane baca di websitenya angel Spot emang gitu. untuk untuk jauh ini gamenya lumayan lancar ya, nggak ngelag nglek, oh mulai dah, mulai mulai, mulai agak patah-patah frame nya. oke okay, kita udah bergerak udah mulai bisa bergerak kita maju so, oke okay, bagus kita berjalan ke sini bagus oke okay, dan jatuh nah loh kenapa lagi ini dah Oke, okay. apa ini, lompat Oh iya yeah, benar Oke <laughs> Oke, okay. okay, dia endap ngedap Oke okay, bagus juga. Nah hmm, maju lagi dia ya. sampai bertemu di markas lah proses. Oke. Okay. Apa tuh? Uh, Nari bos. <laughs> Dan ditembak aja kotak. Wah oh, ini apa ini? Messenger. Messenger. Oke, okay, sistem M Assist akan membantu kamu untuk mendidik di dalam kotak target. Menggunakan scope untuk mendidik target. Oke, okay, jadi sistem M Assist ini kayak auto auto M ya dan pakai skop biar lebih bagus, oke okay, gas, oke okay. nah, se, oh, ah sensitivitas, kanakin, oh, lumuran, ah bagus. Hmm, mam mam Aduh aduh aduh, holy boy Granat Nih hey, kabur pilot lagi. Ya, kabur. Kembali, kapten. Ya, ya. Selamat Saat ini dalam keadaan tidak aktif. Dengan informasi autentikasi kapten di untuk otomatisnya kembali oke. Dan lagi silakan masukkan ID kamu di panel operasi. Oke. Salah. Coba in drex net. in drex night. Markas dan sistem daya telah diaktifkan. Tingkatkan prioritas agensi dalam silaturahmi konsinyal. Silat, silat. Aku belum melihat CJ. Dia ya, tidak kembali. Apa? Mengkamungsi dalam perjalanan kembali ke markas CJ-75 mengawal mereka ke area yang aman. Oh, anda baru tahu kalau kalau CJ-75 itu nggak punya kekuatan angel nah M16A4 sekarang peluang mereka untuk menjelam musuh sangat rendah hingga abaikan hati yang selalu memiliki aj75 juga merupakan kekuatannya Kapten, Tech 50 akan melanjutkan pengaktif pangkas-pangkas dan menimbulkan kapten. akan menyebut cj75 oke okay. eh utama haa -ha. oke okay, pilih tim 1. untuk bagi kalian yang mau download seperti biasa linknya ada di deskripsi video ya dan jangan lupa untuk kalian subscribe dulu sebelum kita lanjut eh kita lanjut <tuh> Oke okay. Dan lagi Sekarang beritahu aku dimana kalian terpisah Oke okay, gaskan udah Mati, mati. Ah, ah, mantap Ah bagus, ah, ah, bagus. Ini bisa satu lagi dekat hmm. Mati kau Mana nih ah menenangkan. lagi ya. Oh, menang kan? easy, my friend. kabupaten koneksi oke okay. ini yang dikatakan bertambah satu orang berarti bertambah juga kekuatan pasukan ini izinkan aku melakukan itu oke enggak pindah uh betul, shot Oke, okay. kunci selalu. Jangan, jadi masih mengarah ke sana. Oke, okay, ini sudah cukup lama. Kemudian besar dia sudah pergi jauh. Tidak, tidak. mendukasi tapi sebenarnya kita, kita bisa melakukan cincin segera Oke gampang sih kalau nemuin orang mah ya cuma ribetnya lokasinya itu enggak tahu karena makasih baru cipta nootlah istirahat senjata bukaung dengan ku untuk mendapatkan cincin nanti siap mendapatkan misi Oke Harus. mantap lukok disini main misi utama Oke. Okay. Ini gue kebenaran mereka pasti akan kembali ke sini untuk ngambil barang-barang. Ya, iya, betul lah. <tuk> uh, hmm. Oke. Coba. Kita mati. mantap <laughs> <Okay>. <laughs> biar <tuk> <tuk> oke okay. mulanya bagus sangar bos, oke asal hujan yes, uh. uh, uh. oke, oh. Tanto. Menang. <Suruh> Oke. Okay. Kunci karena satu do ma. Kita penduk. Bersubah-bersubah ntar kalian. Oke sekarang Iyalah aku dong izin dari Oke. Oke, okay. okay. jadi kita bakal ngeevakuasi um, anggota FLD ya. Balik home kom, salah dicek gambar integrasi yang dibawa kembali. Eh masih ada tertulis itu Kota Angel lima, luar biasa. Hai, hai, hai, hai, utama hai, hai, tanpa hai, hai, lagi kita hai, prosesnya dan hai, hai, hai, fusion produksi bikin ya bikin-bikin kita, kita gaca hai, hai, hai, mantap, informasi nah, nah nih um, ini oke oke oke oke oke ini jangan dimasukin dulu lah oke karena kita udah di penghujung akhir kita endkan saja ya game nya